Kita pakai buat Halo girl, di video kali ini aku bakalan tutorial empat hijab segitiga yang simple banget yang kalian bisa pakai kemana aja. Bisa dipakai untuk anak-anak, bisa dipakai untuk remaja, dan juga bisa dipakai untuk orang dewasa. Oke. Okay kita lanjut ke tutorialnya tutorial yang pertama jadi ini jadi ini tuh kalian satuin aja pakai penitik penitinya ya guys yang kecil agar enggak terlalu kelihatan atau ketahuan kalau kita pakai nuen <tuk> <tuk> penitinya aku pakai yang kecil aja supaya mempermudah aja gitu dan dan agar nggak kelihatan kalau kita pakai peniti kemudian yang sebelah sini kita kita taro ke sini peniti eh salah, so. jarum pentul bukan peniti ya guys <laughs> terus yang satunya lagi kita taruh ke sebelah sini deh gini wow. doang mudah banget kan, simple dan ini tuh bisa banget kalian pakai kemana aja terserah kalian, mau kalian mau ke pasar mau ke acara-acara maupun ke, ke kondangan itu terserah kalian karena ini tuh tips yang simple banget dan hasilnya itu menurut aku bagus Wah. Jadi ini tuh dilepas aja dulu Terus Yang satu ini terserah Yang satu ini terserah kalian Mau sebelah sini atau sebelah kanan atau kiri Yang penting Diangkat aja gitu Kalian lipet-lipet kayak gini ya agar mempermudah saat kita angkat ke belakang. Nah kayak gini <laughs> jatuh cemburunya teman, teman. Oh my god. Terus agar ini tuh nggak jatuh jatuh kayak gini saat kalian uh, jongkok atau lihat ke bawah gitu. Kalian peni kita peniti aja. Aduh, keras. <tuh> Udah, gitu doang. <tuh> Ini tuh harusnya penitinya disatuin ke sini agar dia nggak jatuh. Tapi karena pin karena jarum pentul aku gitu, apa ya nggak uh, kuat gitu dia huh? Jadi gue yang kayak gini aja deh. Dah. Jadi inilah hasilnya guys. Salah. Jadi inilah hasilnya teman-teman. Kalau kalian suka lihat bener-bener caranya. aja lepas penyetinya terus ambil bagian sini sama sininya terus dikepelurangin diiket di belakang Terus bagian belakang itu kayak gini. Jangan lupa pinggir-pinggirnya di kayak giniin agar hasilnya itu bagus. Udah deh, gini doang. video tutorial dari aku empat hijab tutorial segi 3 atau segi empat. Ya, semoga video ini bermanfaat ya teman-teman kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa kalian kasih like atau jempolnya dan kalian kasih subscribe ke channel aku kalau kalian suka video aku ini dan jangan lupa nyalain notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku jangan lupa share juga video-video aku ini ke teman-teman kalian atau sosial media yang kalian punya Sampai jumpa di video aku selanjutnya